Baiklah sahabat untuk mengawali percobaan kita di pagi menjelang siang hari ini ada gambar spesial untuk warga Kunoha Diungkan Ayah Kejora 4 jam yang lalu tadi pagi bersahabat sedang otw ke arah Bogor Apa mungkin Ayah Kejora akan menghadiri acara Habib Usman, tepatnya acara Maulid Akbar terbesar Jawa Barat? Bismillah lancar ya Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran Amin Hanya doa terbaik selalu kita berikan Untuk idola kesayangan dan keluarga besar Berikutnya juga bersahabat perhatikan Di unggahan ig kearasan Kualitas 24 Menginformasikan bagi teman-teman yang ada di rumah Ingin ikut nonton Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terbesar di Jawa Barat Kalian bisa nonton live di channel Youtube Family Dakwah Yuk sama-sama kita tentunya menghadiri Walaupun tidak bisa hadir ke lokasi Kita bisa menyaksikan langsung di Family Dakwah Persahabat ya Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat perhatikan di unggahan bang Boril. Bang Boril 12 jam yang lalu mengunggah postingan foto persahabat dia ya, berada di Wolfgate Namun dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh bang Boril. Bismillah. Sedekat apapun kita dengan seseorang, suatu saat dia akan mengecewakan kita. Semua orang punya kehidupan dan keinginan masing-masing. Kadang keinginan mereka tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Berusaha dan belajarlah menyelesaikan semua masalah sendiri. Solo karir. Hashtag Lika Liku Kehidupan, syukurilah. Itu kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Buril. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan diantaranya dari akun R, Hibza Darmawan mengatakan Iya Bang, yang penting jangan sampai mengganggu orang tidur ya Ada juga tanggapan lain? Dari akun Instagram, Sri Putan DR mengatakan Semoga selalu terjaga ya Bang Selaturahmi Bang Boril dan Leslar Apalagi, Bang Boril dari awal banget perjalanan Bunda L mudah-mudahan bersahabat ya silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik untuk bang Boril dan idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat perhatikan informasi mengenai single sekali seumur hidup alhamdulillah bersahabat ya sedikit lagi OTW ke angka 46 juta viewers semangat streaming ya untuk semuanya dan jangan lupa juga dukung di ajang IMA 2022 Mudah-mudahan Bunda L bisa memborong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022. Dan selanjutnya juga, kita lihat ada sebuah kalimat persenabatnya dari Elvan 21. Jaga emosi. Jangan sampai emosi kita berapi-api karena sesuatu yang di luar kendali. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan jempol orang lain lisan orang lain dan pemikiran orang lain yang bisa kita kendalikan hanyalah diri sendiri jari sendiri dan pemikiran kita sendiri dengan mengendalikan diri akan bisa menstabilkan emosi yuk cintai diri kita dengan menjaga emosi mudah-mudahan bersahabat, kita sebagai fans tetap menjadi fans yang baik, tetap menjadi fans yang solid mudah-mudahan kita semua tetap kompak dan tentunya tetap mensupport dengan baik karya-karya idola kesayangan kita dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin di hari minggu jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel YouTube Divatif yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia pastinya dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.